Abang Fatih memang selalu bikin kita semangat, apalagi dengan senyumannya. Mudah-mudahan Abang El selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan mudah-mudahan menjadi anak yang saleh. Amin. Untuk kabar selanjutnya persahabat dia ya, dilihat ada kabar viral mengenai video rekaman CCTV Ternyata CCTV yang di rumah Lesti Kejora saat Bunda Lesti keluar persahabat dia ya, itu hasil rekayasa Ini pakar langsung yang menyampaikan statementnya Masuk berita insert nih persahabat dia ya, mengenai CCTV hasil rekayasa Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Pecinta Lesti Kita simak kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini. Bukankah Allah sedang menunjukkan kepada kita siapa yang benar dan siapa yang berbohong? Doa-doamu di tanah suci sepertinya sedang Allah ijabah deh. Surat terbuka untuk pihak-pihak yang menyebar luaskan video rekaman CCTV rekayasa dengan sengaja. Apa pertanggung jawaban kalian? Kalian secara sadar telah menggiring opini untuk menyudutkan dan menyalahkan korban akibat CCTV rekayasa tersebut. Di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Di antaranya dari akun, Ingrid Teresa mengatakan, Kan gue sudah bilang, mereka bukan ahlinya, jangan sok tahu dan merasa benar. Hati-hati yang share video itu dengan tujuan untuk menggiring opini biar si korban dibully bisa kena undang-undang itel itu kalimat komentar dan tanggapan dari salah satu netizen atau pensi ya kemudian juga persahabat jadi ya, simak diunggahan lestari. lovers ada kalimat komentar yang diunggah komentarnya dari pengacara Rizky Bilar ini kita jadi tahu bahwa yang pertama adanya perselingkuhan yang kedua adanya kdrt yang ketiga adanya talak dan si pelaku nggak menyesali perbuatannya terima kasih pak lawyer mengingatkan atau meringankan beban penyidik Wow ini kalimat yang diunggah persahabatnya kalimat komentar mengenai pernyataan dari kuasa hukum Rizky Bilar Selanjutnya disimak juga persahabat ya kabar viral mengenai Rizky Bilar yang aktif di akun Twitter melike video persahabat ya. Ini video yang tentunya tidak pantas untuk dilihat dan tidak panas untuk di like juga persahabat ya. Ini lagi viral juga nih pembahasannya. Kita lihat di unggahan Vales Lesti ini ada kalimat juga yang dituliskan. Sekalinya aktif di Twitter yang di like berita beginian. Bisa kali dibaca aja habis itu di skip Emang hak ab abang, tapi belum saatnya Katanya lagi, ya sudahlah Yang di like, ceramah, atau ayat-ayat Al-Quran gitu biar ingat Kita doakan saja persahabatnya Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kabar baik dari mereka berdua Dan mudah-mudahan apapun yang diambil keputusan itu oleh Lesti dan si Bilar itu yang terbaik Berikutnya kita lihat juga berselabatnya ini ada tentunya pernyataan kata-kata bijak dan pasnya ini pencerahan juga untuk semuanya dari Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat menyampaikan sudah berapa lama selama hidup mencelah berkata-kata yang kasar senang berselisih dengan kata-kata yang kotor. Padahal Allah sudah pesan jangan berselisih. Jangan saling menghujat, jangan bikin hoax. Itu kan perbuatan lisan, yang sekarang banyak diwakilkan lewat tulisan, lewat tangan. Makanya di hari kiamat, tangan itu disebut bicara. Al yawmanaktimu ala afwahim, watu kalimuna aidihim, watashhadu arjuluhum bimakanu yatsibun. Itu kalimat tentunya yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat Persahabat. Ada dalilnya juga yang disebutkan ya, sekarang Allah sudah kasih isyarat. Akan ada masa, lisannya memang diam, tapi tangan gak mau diam. Bikin status yang nyakitin hati orang, sindir-sindir lewat tulisan-tulisan media sosial. Gak nyangka ya si dia padahal nyangka. Wow, ini pernyataan persahabat ya, jadi semuanya itu keseluruhannya, turun ayat di situ, surat ke-49 al-Hujarat. Itu penyampaian dan pencerahan untuk kita semuanya, mudah-mudahan ya kita semuanya selalu menjadi orang baik, mudah-mudahan kita juga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita lihat juga di beberapa tanggapan di unggahan ini. Salah satunya dari akun UNHI 4395. Aku padamu Pak Ustadz, sangat-sangat betul sekali. Dengar tuh wahai orang-orang yang beriman, janganlah suka memfitnah, merendahkan, seakan-akan kamu yang paling suci. Ini juga pencerahan untuk semuanya, persahabatnya. Jangan sampai memfitnah orang, jangan sampai merendahkan seseorang. Selanjutnya kita lihat juga perselisihan dukungan IG-nya Indi Nur Aida Bibi ini mengunggah sebuah postingan foto tangan yang sedang tentunya menghadap ke Ka'bah. Masya Allah. Ada sebuah kalimat juga yang dituliskan Bismillah Insya Allah dengan memanjatkan doa doa dan izin Allah. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora pun menemukan jalan terbaik dari permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Kita masih menunggu kabar terbaru hingga kabar baik dari idola kesayangan kita. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Lesti Fati Update yang akan selalu memberikan info-info terbaru dan menarik dari Lesti Kejora. Bagaimana tanggapan kalian? silahkan berkomentar? bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Wa wabarakatuh.